serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Bagi kalian yang sudah mensuport channel ini Bawamin selalu mendoakan buat kalian semuanya Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin Baiklah bersama untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Tentunya selalu bahagia, selalu happy Dan pastinya selalu bangga dengan Leslar Family Yang selalu menyuguhkan vitamin bahagia pasti untuk kita semuanya Alhamdulillah Selalu happy ketika melihat Leslar selalu bersama Mudah-mudahan selalu seperti ini Cute, romantis, dan selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk fans sejatinya Mudah-mudahan juga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabatnya kalian caption yang dituliskan di unggahan ini Masya Allah, Cidukan selalu vitamin terbaik Off-cam to best moment Masya Allah banget ya Emang off-cam terlihat Leslar lebih romantis Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan juga di antaranya dari akun MS Kudel mengatakan Masya Allah Bunda Lesti dan Papa Bi juga Abang El Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun kalian berada dan semoga langgeng pernikahannya sampai surganya Allah Amin Masya Allah Makin bangga, makin bahagia dengan sosok Lesti dan Rizky Bilal Selanjutnya juga di diunggah juga diunggah di gasnya Papa bisa satu jam yang lalu mengunggah tentunya foto Onyet di persahabat ya. Sepertinya Leslar lagi jalan-jalan, lagi ketemu Onyet di persahabat. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar di sana semoga selalu diberikan kelancaran dan dimudahkan, Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya pemandangan-pemandangan yang diunggah oleh Papa Bilar selain ketemu onyet persoalan ya, apa ini juga tentunya memperlihatkan keindahan di tanah suci masya allah mudah-mudahan apapun yang dilakukan niat baik yang tentunya ini niatkan oleh bapak dan bunda lesti semoga semuanya dipermudah. Amin Untuk selanjutnya bersahabat kita juga di unggahan MRB Clothing Lens Siapa yang sudah nggak sabar menunggu produk terbaru MRB Maksudnya sudah banyak yang tidak sabar Untuk menyaksikan dan menantikan peluncuran Produk dari MRB Clothing Line Bismillah untuk usahanya Leslar Mudah-mudahan juga sukses dan lancar semuanya Amin Ditunggu banget persahabatnya Produk dari MRB Clothing Line Selanjutnya persahabat simak juga diunggah nih di guys-nya Leslovers Hong Kong Kali mengunggah sebuah kalimat Lagu Lentera, lagu Kejora Lagu-lagunya Lesti Kejora Dinyanyiin di ulang tahun Di TV Wow, bersahabatnya ternyata lagu-lagu Bunda Lesti Kejora itu dinyanyikan di acara ulang tahun Indosiar. Bangga dan pastinya selalu bahagia dengan sosok Lesti, mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Kemudian, kita lihat juga persahabat sini ada sebuah postingan dari Marwa FC Yang mengunggah kembali foto BBL yang diposting oleh Papa Bilar Namun dibikin salvok dengan kalimat Abang L, adek sambil tanda tanya Membuat penasaran warga kono semuanya Coba kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Kak Rosa. Maksudnya apa Marwa FC? Amin, jangan nih katanya itu masya Allah banget ya Mudah-mudahan Tentunya kabar baik Selalu kita dapatkan dari idola kesenangan kita Dan kita lihat juga Begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Cucok mengku mengatakan Pansansi di dunia nungging Kan lagi ngitip adik Katanya itu Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Firah Hartati 245 Kak itu Alhamdulillah Adik pulang dari umroh Dapat kado dari keluarga Marwah Jangan diseriusin kata-kata Abang L mau minta adik Ntar digoreng-goreng lagi sama Wawan Kayak hari itu pas mereka pulang dari liburan Singapura Ya, kalau nggak salah Bareng sama Bapak Anji dan Sania Ke persahabat ya <tuh -tuh. <tuh. <tuh -tuh. Masya Allah Dan kita juga persahabat agama lain Dari akun Instagram Ismigold.20 me mengatakan, Bismillah pulang umroh Abang beneran bawa ade di perut bunda ami doakan saja persahabat ya, mudah-mudahan ada kabar bahagia dari idola kesayangan kita dan pasti persahabat, kita juga masih menunggu judukan lain hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.